yang menyelimuti daratan, bertahan selama beberapa saat sebelum akhirnya mulai menarik kembali seperti gelombang surut. Dalam rentang waktu singkat dari beberapa tarikan nafas, tanah itu kembali sunyi sekali lagi. Di gua tertentu di dalam gua surgawi, mata Lindong yang telah lama tertutup rapat, perlahan-lahan terbuka. Tidak ada cahaya melonjak dalam mata hitam pekat itu. Satu-satunya hal di dalam mereka adalah malam yang musnah seperti perasaan dan kekosongan karena tidak beradaptasi dengan lingkungannya. Cahaya di dalam gua yang tenang tampak agak lembut sementara bau tanah yang segar menembus dinding gua yang halus. Ketenangan seperti itu membuat seseorang secara tidak sadar merasa rileks. Namun, suasana tenang ini terasa sangat asing ketika dia menatapnya, meskipun penampilannya tidak berubah. Ekspresi melonjak di matanya membuatnya tampak seolah-olah dia telah terputus dari dunia ini. Hanya tiga bulan telah berlalu di dunia luar. Namun, Lindong telah menghabiskan lebih dari satu dekade dalam purgatori kesepian. Ini bukan periode waktu yang singkat. Selama sepuluh tahun ini, dia tidak beristirahat karena dia terus-menerus berjuang dalam api penyucian yang kejam. Yan berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Lindong yang tatapan kosongnya berisi perasaan asing. Dia tidak berbicara kepada yang terakhir. Ini normal, namun, dia percaya bahwa Lindong akan dapat dengan cepat pulih dan mendapatkan kembali ingatannya sebelum dia masuk purgatori. Cahaya lilin bergoyang di dalam gua yang sunyi. Lindong diam-diam duduk di platform batu untuk sebagian besar hari itu. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam saat wajahnya mulai mendapatkan kembali ekspresi yang akrab dengan Yan. Berapa banyak waktu yang telah berlalu di luar, Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia memandang Yan dan bertanya. Hanya tiga bulan, jawab Yan, hanya tiga bulan ya, ekspresi Lindong rumit ketika dia menghela nafas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa tiga bulan damai di dunia luar ini akan begitu lama dan kejam di matanya. Namun, kamu telah mendapat banyak manfaat, Yang tersenyum berkata saat matanya berhenti pada Lindong. Dia sangat jelas merasakan energi mental yang luas dan perkasa yang telah melonjak keluar dari tubuh yang terakhir sebelumnya. Lindong memang melangkah ke level Grandmaster simbol. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Akan sangat memalukan jika aku gagal maju. Petik 2. Lindong meregangkan pinggangnya. Setelah itu, dia melompat turun dari peron batu dengan sedikit menutup matanya. Dia merasakan energi mental yang agung dan tak berujung di niwan place-nya dan berkata, Saat ini, aku hanya bisa dianggap sebagai Grandmaster simbol awal. Begitu kamu melangkah ke level Grandmaster simbol tingkat lanjut, bahkan para pakar yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi tidak akan cocok untukmu. Itu tidak akan mudah, Lindong samar-samar tersenyum. Setelah energi mentalnya mencapai tingkat ini, Jumlah usaha dan kesulitan yang diperlukan untuk maju sangat luar biasa. Kali ini, dia telah meminjam kekuatan bunga iblis-iblis abadi untuk mencapai level Grandmaster simbol awal dalam tiga bulan singkat. Dari sudut pandang tertentu, tidak mudah untuk bertahan selama tiga bulan ini. Lindong tidak yakin berapa kali dia melarikan diri dari rahang kematian selama periode waktu ini. Hal-hal ini sudah tidak berguna. Haruskah kita menyingkirkan mereka? Petik 2, Lindong melirik Eternal Illusion Demon Flowers di dalam gua. Saat ini, bunga iblis ini semuanya dalam keadaan layu. Jelas bahwa kekuatan mereka telah sepenuhnya habis. Namun, bunga iblis ini agak aneh. Karena dia tidak lagi berguna bagi mereka. Yang terbaik adalah menghilangkannya. Ya, yang tidak keberatan dengan ini. Karena Lindong sudah mencapai tujuannya. Hal-hal ini tidak berguna. Lindong tertawa kecil melihat ini. Dia tidak membuat gerakan apapun. Tetapi bunga-bunga iblis Eternal Illusion Demon di gua itu tiba-tiba berubah menjadi debu yang melayang ke bawah. Ayo pergi. Saatnya pergi. Lindong meregangkan pinggangnya lagi. Dia tidak memberi tempat itu pandangan lagi dan langsung berjalan keluar dari gua. Di belakangnya, Yan mengangguk dan berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke tubuh Lindong. Langkah kaki Lindung berhenti saat dia berjalan keluar dari Gua Surgawi. Dia sedikit memiringkan tubuhnya dan melihat ke bagian terdalam dari Gua Surgawi. Ketika energi mentalnya telah menembus ke tingkat Grandmaster simbol sebelumnya, dia telah menggunakan mata simbol Ancestral untuk melihat sosok di bagian terdalam dari Gua Surgawi. Dia tidak dapat mendeteksi aura yang terlalu menakutkan dari sosok bermata perak. Tetapi Indra tajamnya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan orang ini kemungkinan juga pada tingkat yang sangat menakutkan. Begitu menakutkan sehingga Lindong bahkan tidak akan memiliki kesempatan kemenangan sekecil apapun jika dia bertarung melawan orang ini dalam kondisinya saat ini. Aku ingin tahu Iblis Tua Mana yang telah bertahan sejak zaman kuno. Lindong tampak bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia berbalik. Mengikuti terowongan gelap saat dia perlahan keluar dari Gua Surgawi. Beberapa saat kemudian dia berjalan keluar dari terowongan yang gelap. Sinar matahari yang hangat akhirnya mulai memercik dari langit. Sebagai lindung mengambil langkah ke depan. Pegunungan yang tenang, yang disertai dengan aura megah, masuk ke pemandangannya. Kedamaian di depan matanya menyebabkan lindung sedikit terpesona. Dia tidak pernah menikmati kedamaian seperti itu selama dekade yang dia habiskan di api penyucian. Kamu akhirnya keluar, suara yang akrab namun nampaknya jauh tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Lindong. Setelah itu, dia melihat sosok muncul di sampingnya ketika wajah tampan yang menyihir muncul di depan matanya. Little, Little Marten, Lindong sedikit terkejut ketika dia melihat wajah yang sangat akrab itu. Segera setelah itu. Bibirnya tersenyum. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat memeluk yang terakhir. Kesepian di dalam api penyucian adalah siksaan. Karena itu, dia merasa sangat emosional ketika melihat wajah-wajah yang sudah dikenalnya ini. Cek, tek, apa yang kamu lakukan? Martin kecil terkejut dengan tindakan lindung yang tiba-tiba ini. Namun, hatinya sedikit tergerak oleh emosi yang dia rasakan dari pelukan lindung. Mereka bertemu ketika mereka sangat lemah dan tidak berdaya, dan saling melindungi satu sama lain di sini. Ikatan ini melampaui bahkan yang dimiliki oleh saudara-saudara. Lindung dengan cepat merilis pelukannya. Senyum di wajahnya juga menjadi lebih alami. Jelas, dia secara bertahap pulih dari ingatannya tentang api penyucian. Apa kamu baik-baik saja? Martin kecil memandang Lindung dengan aneh dan tanpa sadar bertanya. Martin kecil akhirnya mulai mengamati Lindung dengan benar saat ini. Meskipun baru tiga bulan sejak terakhir dia melihat yang terakhir dan penampilan yang terakhir tidak berubah. Dia masih bisa mengandalkan keakrabannya dengan Lindung untuk merasakan beberapa perbedaan dari mata hitam pekat itu. Lindung saat ini tampaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih tua dan tak terduga. Perasaan ini seolah-olah Lindung telah mengasingkan diri dalam gua surgawi selama 30 tahun, bukan hanya tiga bulan. Bukan apa-apa. Lindong tertawa dan berkata, dia dengan lembut menepuk pundak Little Marten. Penampilan ini menyebabkan yang terakhir merasa bingung. Haha, teman muda Lindong, selamat telah naik ke tingkat Grandmaster Simbol. Bahkan di dalam suku Marten Celestial Iblis, hanya segelintir yang berhasil mencapai pencapaian energi mental seperti itu. Pemimpin suku Marten surgawi juga berjalan maju. Ekspresinya berisi beberapa kejutan saat matanya menyapu Lindong. Suku mereka memang memiliki beberapa tetua dengan penanaman energi mental yang menakjubkan. Namun, mereka semua telah mengumpulkan kekuatan mereka selama periode waktu yang lama. Sangat jarang menemukan Grandmaster simbol muda seperti Lindong. Junior ini hanya beruntung, Lindong menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena dia telah menggunakan bunga iblis-iblis ilusi abadi untuk membangun api penyucian yang misterius, kemungkinan akan membutuhkan beberapa tahun untuk melewati ini. Menakutkan, bahkan dengan bantuan Yan, jika seseorang bisa mengandalkan keberuntungan untuk terobosan ke tingkat Grandmaster, simbol tidak akan ada begitu sedikit Grandmaster simbol di dunia ini. Pemimpin suku-suku celestial demon Martin tertawa, "Haha." Kemungkinan teman muda Lindung sedikit lelah setelah kembali dari pengasingan kamu. Aku percaya bahwa kita pertama-tama harus membiarkan dia beristirahat selama satu atau dua hari. Tetua pertama Zuli tertawa dari samping. Pemimpin suku Celestial di Marten mengangguk. Dia berbicara sedikit lebih banyak kepada Lindung sebelum membawa orang-orangnya pergi. Mereka semua telah berdiri berjaga di sini sementara Lindung dalam pengasingan. Pertama-tama aku akan membawamu untuk beristirahat. Kamu sepertinya agak aneh, kata Martin kecil. Lindong mengangguk, dia memang membutuhkan waktu untuk benar-benar membebaskan dirinya dari ingatan purgatori dan kembali ke dirinya yang biasa. Lindong tetap dalam suku Celestial Demon Martin selama dua hari berikutnya. Dan akhirnya membuat pemulihan penuh setelah dua hari pemulihan ini. Latihan kejam di dalam api penyucian sudah sangat terkubur di benaknya. namun. Energi mental yang luas dan perkasa yang diperoleh Lindong masih menyelimuti istana niwannya. Membuatnya mengerti bahwa pelatihan pahit di api penyucian bukan tanpa imbalan. Lindong duduk di tepi tebing milik gunung hijau subur. Matanya memandangi lautan pepohonan di bawah ketika dia tiba-tiba meregangkan tubuh. Setelah itu, dia berbicara dalam benaknya. Energi mentalku telah melintasi batas ruang pada hari aku keluar dari retret dan aku melihat devoring divine palace. Oh, teriak yang dengan suara kaget setelah mendengar ini. Jelas, dia tidak berharap Lindung mendeteksi keberadaan Devoring Divine Palace. Istana Ilahi Devoring tampaknya tersembunyi di dimensi saku lain. Tidak mungkin mendeteksi lokasi sebenarnya. Namun, aku bisa merasakan energi yang semakin keras dan tidak terkendali dari dimensi saku itu. Oleh karena itu, Kemungkinan dimensi saku di mana devoring divine palace disembunyikan akan muncul dalam waktu satu bulan. Petik 2, 1 bulan ya, begitu cepat, ya, mungkin akan ada keributan yang cukup besar ketika waktu itu tiba. Kemungkinan para ahli di seluruh wilayah dimen akan dapat mendeteksinya, lindung sedikit menyipitkan matanya. Penampilan devoring divine palace pasti akan membangkitkan keributan besar pada saat itu muncul. Mengingat reputasi guru yang menyelamatkan pada masa kuno itu, kemungkinan semua faksi akan sangat menyamarkannya. Selain itu, tidak semua orang tahu bahwa simbol leluhur yang memangsa berada di tangan Lindong. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa bahkan empat suku penguasa akan mengalami kesulitan untuk tetap tenang ketika Devouring Divine Palace muncul. Meskipun Lindong tidak perlu khawatir tentang suku naga dan suku Marten Celestial Iblis mengingat hubungannya dengan mereka. Masih ada dua suku penguasa yang sama kuatnya menonton dari samping. Yang paling penting, penjara iblis yang ada di mana-mana itu kemungkinan besar juga akan terlibat ketika mereka mengetahui hal ini. Pada saat itu, tidak mudah bagi Lindong untuk mendapatkan warisan dari guru yang memangsa di depan semua ahli yang luar biasa itu. Namun, Lindong tersenyum, ada pandangan yang tangguh muncul dari sudut bibirnya. Aku tidak akan memberikan warisan dari guru yang memangsa kepada kalian semua. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1154, bergabung setelah beristirahat selama dua hari lagi di suku Marten Celestial Demon. Lindung memutuskan untuk pergi sampai sekarang. Masalah dalam suku Celestial Demon Marten telah diselesaikan. Faktanya, semuanya menjadi teratur ketika pemimpin suku meninggalkan pengasingannya. Selanjutnya, setelah apa yang dilakukan Hao Jouyu, semua tetua yang sebelumnya berada di sisinya agak cemas karena mereka takut dibuat untuk bertanggung jawab. Karena itu, ketika tiba saatnya untuk memilih penerus pemimpin suku lagi, mereka segera memihak Little Marten dalam upaya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Karena itu, Little Marten dengan mudah menjadi penerus pemimpin suku berikutnya. Hal-hal ini dianggap urusan dalam suku Celestial Demon Marten. Karena itu, Lindong tidak ikut campur. Bahkan, dia siap untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin suku. Namun, sebelum dia bisa pergi, Little Marten memutuskan untuk ikut juga. Menurutnya, karena ayahnya ada di sekitar, suku Celestial Demon Marten saat ini tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, dia tidak ada hubungannya jika dia tinggal di belakang dan lebih baik baginya untuk mengikuti Lindong ke wilayah Perang Bis sebagai gantinya. Setelah beberapa pertimbangan, Lindong tidak menolak orang ini yang bersikeras mengikutinya. Bagaimanapun, Devoring Divine Palace akan muncul dalam waktu sekitar satu bulan dan itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Dengan Little Marten di sisinya, barisannya akan menjadi sedikit lebih besar. Itu tiga hari kemudian sebelum Duo Lindung akhirnya kembali ke Deep Lightning Mountain. Namun, ketika mereka pertama kali tiba di langit di atas Deep Lightning Mountain, mereka dikejutkan oleh keaktifan dan vitalitas pegunungan yang tak terbatas ini. Di tengah-tengah pegunungan berdiri berbagai aula dan istana. Sementara itu, penghalang cahaya pertahanan besar naik di sekitar pegunungan, melindungi seluruh pegunungan. Meskipun formasi defensif ini jauh lebih rendah daripada suku yang menjaga formasi suku Celestial Demon Marten itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Selain itu, kelompok pasukan lapis baja berpatroli di langit, sementara banyak tokoh padat di banyak kotak di bawah tampak seolah-olah mereka sedang berlatih. Raungan rendah mereka, yang berisi aura pembunuh yang kuat, berkumpul bersama sebelum mereka menyebar ke kejauhan, menyebabkan udara bergetar. Tes-tes, cukup mengesankan. Ketika Little Martin melihat skala Deep Lightning Mountain saat ini, kejutan muncul di matanya saat dia tertawa. Dia telah datang ke Deep Lightning Mountain sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, perbedaannya seperti siang dan malam. Lin Dong mengangguk. Setelah energi mentalnya naik ke tingkat Grandmaster Simbol, ia tidak lagi harus secara khusus memindai area. Dia segera mendeteksi banyak aura kuat yang ada di dalam pegunungan ini. Selain itu, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa lima dari mereka benar-benar telah mencapai tahap samsara. Ada dua ahli panggung samsara tambahan yang tidak diketahui. Alis lindung terangkat sedikit. Menurut ingatannya, seluruh istana empat titans hanya memiliki tiga ahli panggung samsara, trio komandan Naga Langit. Selain itu... Bahkan Little Flame harus bergantung pada Tiger Devouring army untuk mencapai level itu. Dari mana dua ahli tahap Samsara yang tidak dikenal ini berasal. Jangan bilang padaku bahwa sebenarnya ada ahli panggung Samsara Ulung yang datang untuk bergabung dengan Istana Empat Titan kita. Rasa ingin tahu terusik di hati Lindong. Seorang ahli di tingkat itu bisa pergi ke tempat manapun di wilayah Demon dan membentuk faksi. Namun... Mereka benar-benar datang untuk bergabung dengan Fort Titans Palace yang relatif tidak dikenal. Ini memang sedikit menarik. Ayo pergi. Lindong tersenyum pada Little Marten. Setelah itu, dia memimpin dan bergegas menuju Fort Titans Palace. Sepanjang jalan, entry mereka terdeteksi oleh tim patroli. Segera, puluhan aura yang kuat mengelilingi mereka. Namun, begitu mereka melihat Lindong. Ekspresi hati-hati mereka beralih untuk menghormati. Lindung melambaikan tangannya ke arah orang-orang kuat dari istana empat titans yang akan membungkuk dan menyambutnya. Setelah itu, mereka menyadari bahwa tubuh mereka tiba-tiba membeku. Dan bahkan kekuatan Yuan yang melonjak dalam tubuh mereka tampaknya telah meninggalkan kendali mereka. Ini, orang-orang kuat itu saling bertukar pandang satu sama lain dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ini terutama terjadi pada kedua pemimpin. Keduanya berada pada tahap kematian mendalam yang sangat tinggi, meskipun mereka tidak dianggap sebagai bagian dari elit. Mereka cukup kuat, dan itu bukan tugas yang mudah bagi ahli panggung samsara untuk menahan mereka. Namun, untuk bahkan dapat menyebabkan mereka kehilangan kendali atas kekuatan Yuan di tubuh mereka. Dalam tiga bulan singkat, kepala lindung telah menjadi lebih kuat dan tak terduga, di mana komandan Yan tapan Lindong menyapu dan bertanya. Komandan yang saat ini berada di arena pertempuran di Gunung Utama. The Heaven Dragon Demon Commander dan para pemimpin lainnya juga ada di sana. Hari ini adalah hari yang penting. Lord Zou dan Lord Zoli telah datang untuk bergabung dengan Fortitans Palace kami. Pemimpin patroli menjawab dengan hormat. Zou Yi, Lindung Lindong mengangkat alisnya. Mereka adalah ahli top yang pernah mendominasi wilayah pasir barat. Namun. Wilayah Pasir Barat diserang oleh Gunung Mang belum lama ini dan faksi di bawah mereka runtuh. Saat ini, mereka ingin bergabung dengan Istana Empat Titans kami untuk mencari perlindungan. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, Istana Empat Titans kami adalah satu-satunya faksi yang bertahan setelah menentang Gunung Mang. Jadi mereka telah menyinggung suku Sembilan Phoenix. Lindung tersenyum tipis, baiklah, bagaimanapun. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang suku sembilan Phoenix. Karena itu, dia tidak akan memperlakukan duet Zowi dengan buruk jika mereka tulus bergabung dengan Fortitans Palace. Pemimpin patroli melirik gunung utama sebelum dia tiba-tiba memberhentikan bawahannya. Kemudian, dia dengan lembut berbisik, "Kepala Lindung. Meskipun duo Zowi datang untuk mencari perlindungan, dikabarkan bahwa mereka cukup sombong. Bahkan." Mereka bahkan menyarankan agar mereka diberi posisi yang sama dengan lima pemimpin besar istana empat titans. Mata Lindung mengeras setelah mendengar ini. Setelah itu, seringai muncul dari sudut bibirnya. Apakah mereka berusaha mencari perlindungan atau melakukan kudeta? Alasan mengapa Trio Komandan Naga Langit diberikan posisi sebagai salah satu dari lima pemimpin besar adalah karena mereka telah memberikan kontribusi. Namun, keduanya. Yang muncul entah dari mana Sebenarnya ingin memiliki posisi yang sama Cek Dua gelandangan Tunawisma sebenarnya berani mengeluarkan tuntutan seperti itu Mereka benar-benar tidak tahu batas mereka Lindong belum mengungkapkan pendapatnya ketika Little Marten, Yang berdiri di sampingnya Dengan dingin terkekeh Pemimpin patroli ini adalah seorang veteran di Deep Lightning Mountain Dan dia telah bertemu Little Marten sebelumnya Oleh karena itu ia secara alami tahu status yang terakhir. Segera, dia tertawa. Tuan Martin benar. Komandan yang tidak menyetujui permintaan mereka juga. Dia hanya menggunakan taktik menunda dan mengatakan bahwa dia akan memberikan jawaban hanya setelah kepala Lindong kembali. Petik 2. Lindong mengangguk. Dua ahli panggung utama samsara dianggap sebagai hadiah besar. Jika mereka diserap, itu akan secara signifikan meningkatkan kekuatan istana empat titans mereka. Itu kemungkinan besar mengapa Little Flame tidak segera mengirim mereka berkemas. Karena mereka berani membuat tuntutan keterlaluan seperti itu. Mari kita pergi dan mencari tahu seberapa kuat kedua orang itu. Yang terpaksa melarikan diri oleh suku sembilan Phoenix adalah Lin Dong tersenyum. Dia menoleh untuk melihat pemimpin patroli yang tampak kekar itu sebelum dia bertanya. Itu benar, siapa namamu? Bawahan ini disebut Huo Yuan. Aku telah menjadi bawahan komandan yang sejak kembali ketika dia masih menjadi jenderal yang dari Deep Lightning Mountain. Pemimpin patroli bersuka cita mendengar hal ini ketika dia buru-buru menjawab. Kuo Yuan, hm, bagus sekali. Pimpin jalannya, Lin Dong tertawa. Ini adalah seseorang yang bisa dia gunakan di masa depan. Dimengerti, Kuo Yuan memiliki ekspresi bersemangat. Dia mengerti Istana Empat Titans dengan sangat baik. Meskipun diklaim memiliki lima pemimpin besar, sebagian besar masalah diputuskan oleh Komandan Yan dan Trio Naga Langit. Namun, jika mereka gagal mencapai kesepakatan, orang yang memiliki keputusan akhir adalah Kepala Lindong. Oleh karena itu, secara tegas, Lindung memegang posisi tertinggi di antara mereka berlima. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang luar. Sekarang dia bisa membuat kesan yang baik pada pemimpin yang benar-benar tersembunyi ini. Dia tahu bahwa dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah di Istana Fortitan selama dia tetap setia. Arena pertempuran di Gunung Utama Fortitan, Palace Arena pertempuran ini sangat luas. Saat ini, arena itu penuh sesak dan tampil sangat hidup. Tidak hanya banyak anggota eselon atas dari Fortitan, Palace hadir tetapi bahkan Little Flame dan tiga pemimpin lainnya telah muncul. Karena itu, itu adalah adegan yang sangat agung. Lebih dari seratus sosok berdiri di bawah tangga batu arena utama. Namun, mereka tampak sangat santai dan kebanyakan dari mereka tersenyum nakal. Ini sangat kontras dengan para anggota Fort Titans Palace yang tampak sepenuhnya lapis baja. Beberapa individu yang lebih kuat dari Istana Empat Titan sedikit mengernyit saat melihat ini. Setelah reorganisasi lengkap Istana Empat Titans, itu tidak lagi seramai sebelumnya. Aturan ketat mereka juga memungkinkan Fort Titans Palace mereka berubah menjadi organisasi besar yang tidak bisa diremehkan. Karenanya, mereka merasa sedikit tidak senang dengan kelompok penjahat ini, meskipun mereka merasa tidak senang. Tidak satu pun dari mereka yang menunjukkannya. Yang mereka lakukan adalah mengarahkan perhatian mereka pada empat sosok di atas panggung. Di antara mereka berempat, Little Flame dianggap sebagai pemimpin meskipun dia hanya pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Komandan iblis Naga Langit dan yang lainnya tahu bahwa api kecil tidak akan kalah bagi mereka dalam pertarungan ini, bersama dengan hubungannya dengan Lindong, membuat mereka sangat sopan terhadap api kecil. Flame kecil dengan acuh tak acuh melirik ke arah kelompok di depannya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke depan kelompok di mana dua sosok berdiri dengan malas. Meskipun mereka berperilaku lebih tepat daripada bawahan di belakang mereka, masih ada sedikit kesombongan di wajah mereka. Ini adalah Istana Empat Titansku. Jika kamu tidak berperilaku baik, mungkin aku harus meminta Tiger Devouring Army aku untuk mengeluarkan peringatan kepada kamu. mata harimau api kecil mengamati seluruh tempat sebelum dia berbicara dengan suara samar. Mengaung, suara Little Flame baru saja terdengar. Ketika lebih dari seribu anggota penjaga Tiger Devouring Army yang kuat di sini melepaskan raungan rendah. Terlebih lagi, auman mereka sepertinya berasal dari satu tubuh. Segera, aura hitam melonjak dan langsung berubah menjadi harimau hitam ganas. Aura brutalnya melesat menembus awan. Ekspresi kelompok seratus pria berubah ketika mereka melihat adegan ini. Setelah itu... Ekspresi mereka menjadi sedikit tidak wajar. Meskipun mereka agak kuat, mereka tahu bahwa mereka seperti masa jika dibandingkan dengan pasukan penyelundupan macan yang teratur ini. Haha, <tik> <tik> Komandan Yan, tolong jangan marah. Bawahan aku terlalu terbiasa bertindak sesuka mereka dan mereka masih tidak tahu bagaimana harus bersikap sekarang karena mereka berada di tempat yang berbeda. Akan lebih baik di masa depan. Seorang pria paruh baya berpakaian abu-abu berdiri di depan tertawa. Saudara Zoe, aku tidak peduli tentang bagaimana kamu berperilaku di masa lalu. Namun sekarang, setelah kamu ingin bergabung dengan Fortitans Palace kami, kamu harus mematuhi peraturan kami. Komandan iblis Naga Langit tertawa ketika dia berkata, "Kakak surga Naga benar, orang lain yang berdiri di samping Zoe juga tersenyum dan mengangguk." Setelah itu. Dia melihat Little Flame dan menyilangkan kedua tangannya bersamaan ketika dia perlahan berkata, Namun, Komandan Yan, mengenai permintaan kami, bolehkah aku tahu apa keputusan kamu? Kami adalah pria terkenal dan terkemuka di wilayah Pasir Barat. Sekarang kami dengan tulus berharap untuk bergabung dengan Fortitans Palace kamu. Seharusnya tidak berlebihan untuk memberi kami posisi pemimpin. Apakah aku benar? Petik 2 Lem kecil mengerutkan kening. Sementara itu, ekspresi ragu melintas di mata trio Heaven Dragon Demon Commander. Haha, Komandan Yan, menilai dari tindakanmu. Sepertinya kamu memandang rendah kami saudara. Zou Yi tersenyum samar ketika melihat ini. Kalau begitu, kurasa kita harus melupakannya. Tempat ini terlalu besar. Mungkin kita, saudara-saudara seharusnya tidak tinggal lebih lama lagi. Zoli mengungkapkan senyum mengejek sebelum dia melambaikan tangannya dan melanjutkan untuk pergi bersama anak buahnya. Haha, dari cara aku melihatnya, itu bukan istana empat titans aku memandang rendah kalian berdua. Sebaliknya, sepertinya kalian berdua melihat ke bawah di istana empat titans aku. Bagaimana menurut kamu for Palace Palace? Tempat yang bisa kamu pilih untuk datang dan pergi sesukamu. Petik 2 Namun Tawa Samar tiba-tiba turun dari langit setelah tubuh Zouli bergerak. Setelah itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas dan melihat duo Lindong. Lindong melayang di langit. Matanya mengandung kilau lucu saat dia menatap pasangan Zouli. Sementara itu, rasa dingin memancar dari senyum di bibirnya. Menurut aturan kami, apa yang harus kita lakukan untuk siapa saja yang berani memandang rendah istana empat titans kita? Membunuh. Setiap ahli dari Fortitans Palace berdiri di arena pertempuran berteriak dengan suara dingin dan tertib ketika mata mereka tiba-tiba menjadi sedingin es. Suara dingin mereka disertai dengan keinginan membunuh yang mencengangkan ketika mereka bergema di langit. Ekspresi duo Zoe akhirnya berubah setelah mereka merasakan niat membunuh ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like dan share.